Hilang. Oke teman-teman kali ini Saidnya bermain di banjiran. Satu malam diguyur hujan langsung banjir. Hmm. Ah, ini pendekaran ah. Mantap, ya. Joget kepala dulu, karena kita cari unjurnya. Joget kepala kita cari Jogit Jogit kepalanya kayak apa? Jeng -jeng. Itu tapak kepala nerannya.